สวัสดีค่ะค่ะโนเกีย 2020 นะ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 Oke okay, selanjutnya langsung ke preset yang kedua ya Oke, okay, lanjut ke preset yang ketiga, ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang keempat, guys. Siapa Oke, okay, lanjut ke preset yang kelima ya. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-6. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-7 ya. Hey guys, ayo berpikir jernih. Oke, lanjut ke preset yang ke-8. Oke lanjut ke preset yang ke-9ky rem Oke lanjut ke preset yang ke-10 ya Berang -berang. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-11. Oke lanjut ke preset yang kedua belas Oke lanjut ke preset yang ketiga belas Oke lanjut ke preset yang keempat belas ya Oke lanjut ke preset yang ke belas ya <San>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 lanjut ke yang ke-19 <Sing> oke lanjut ke versi yang ke-20 <Sing> Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-21. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-22 ya. <guluh> lanjut ke preset yang ke-23 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-24 ya yang Oke okay, lanjut ke preset yang ke-25 Oke okay, lanjut ke preset yang terakhir itu ke-26 Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya Semoga kalian suka ya guys ya Dan Jangan lupa kalian share video ini Ke teman-teman kalian ya Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya